Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih e, Membahas tentang Kitab ilmu Dari Ihyaul muddin ini Dan masih di Bab yang Pertama Tentang Keutamaan ilmu Mengajar, belajar Dari, dari nakli dan dalil akhir. Kita akan lanjutkan uh, bahasan kita tentang keutamaan belajar. Adapun ayat maka Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Auzbilahina syaiton rajin shura taubah walaula nafara min kulli firqatim." Minhum ifatul fid din. Maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Surah Taubah 122 Ini mengisyaratkan bahwa belajar itu memiliki sebuah keutamaan sehingga ditekankan oleh Al-Quran Agar ada beberapa orang Di antara kaum muslimin yang memperdalam ilmu tentang agama Kemudian di surah yang lain Allah SWT berfirman Fas'alu ahla zikri ta'alamun Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu Jika kamu tidak mengetahui Surah An-Nahal 43 Jadi ini satu perintah untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu Yang dikatakan dalam Al-Quran Disebut dengan ahli zikr In kuntumlah Jika kamu tidak mengetahui Maka bertanyalah kepada ahli ilmu Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW Man salaka tariqan Yatulubu fihi ilman Salakallahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kepada jannahnya ya? Jadi jalan menuntut ilmu itu Akan memudahkan seseorang Untuk bertemu dengan Allah SWT Di dalam syurga ini apabila dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk sebagaimana bahasan-bahasan yang lalu, yang membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membuat dirinya semakin sombong, tahu merasa semakin angkuh, ya seperti yang banyak sekarang terjadi, banyak orang-orang yang belajar begitu dia memiliki pengetahuan yang banyak, dia merendahkan orang-orang yang kurang berpengetahuan. Kemudian di hari selanya innal malaikata la tad'u ajriha ta ilmi bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dia lakukan. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ya seperti kita sekarang ini mendengarkan kajian Kitab Ihya Ulumuddin ini juga termasuk untuk ilmu, walaupun kita sedang berada di perjalanan, menyetir kendaraan, atau mendengarkan ini di kereta api, di bus, dan seterusnya, ya, atau di pesawat terbang, atau di kapal laut, ya dimana saja kita berada. Maka, di situ ada malaikat yang membentangkan sayapnya. Ya, inilah satu satu apa berkat ya dari orang yang menuntut ilmu. Kemudian di hadis yang lain, "Lan taghdu wa fata ta'allamu baban minal ilmi khairum an tusalli mi'ata raka'ah." Sungguh kamu pergi lalu kamu belajar satu bab dari ilmu, itu lebih baik bagimu daripada sholat seratus rakaat. Ya. Jadi ada orang sholat 100 rakaat, ya coba dihitung berapa lama orang katakanlah satu rakaat itu, ya kita eh, eh, dua dua rakaat ya, kita ambil yang ringkas saja, katakanlah dia dua rakaat itu sholatnya katakanlah, ya paling lama itu tiga menit, ya tiga menit dikali seratus. Ya. Satu rakaat misalnya kita hitung 3 menit lah. Kalau 100 berarti 300 menit. 300 menit kita bagi 60. Ya. Jadi satu jam kan 60 menit. Berarti 5 jam dia salat. Ya bayangkan salatnya sampai 5 jam. Ya, terserah salat apa gitu, salat sunat apa. Itu lebih baik kata Rasulullah ya lebih baik ada yang lebih baik daripada melaksanakan sholat seratus rakaat itu yaitu pergi untuk belajar satu bab dari ilmu itu lebih baik bagi kamu daripada sholat seratus rakaat luar biasa inilah keutamaan orang-orang berilmu di atas orang-orang yang beribadah ya maka, suatu ibadah tanpa ilmu lebih banyak kemungkinan salahnya daripada orang yang beribadah, tapi dengan ilmu. Ya. Kemudian, di hadis yang lain, Babum minal ilmi hanyalah ilmu. Khairun lahu minad dunya ilmu. Ya Tuhan, kami hanyalah ilmu. yang dipelajari oleh seorang ilmu. lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya Jadi Orang yang belajar satu bab dari ilmu itu lebih baik baginya, ya, daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kita tahu, dunia dan seisinya ini, ya, begitu bernilai, berharga, luar biasa bagi orang-orang yang mengagungkan dunia tapi orang-orang yang melihat kepada akhirat dia mempelajari satu bab dari ilmu itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisi-isinya ya ini jika orang itu mengerti tentang keutamaan belajar atau menuntut ilmu kemudian di dalam hadis yang lain utlubul ilm Walau bisin tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya. Jadi menuntut ilmu sini dikatakan oleh Rasulullah sampai ke Cina pun belajarlah. Ya. Sampai ke arah kalau e, Arab itu ada di barat, Cina itu berarti ada di, ada di timur. Nah, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri timur, ke negeri yang jauh. Ya nah ini satu, satu isyarat dari rasulullah saw supaya kita jangan pernah beranggapan bahwa ilmu itu hanya berada di arab saja tapi juga ada di negara-negara seperti e, cina ya kemudian di hadis yang lain tolak buelmi faridotun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu adalah Kewajiban, ya kewajiban bagi setiap orang Muslim. Jadi setiap orang Muslim wajib atasnya untuk menuntut ilmu, belajar, ya faridah, fardhu. Kemudian di hadis yang lain, al ilmu Khaza'inu inumafatihuha, sualu fasalu fa innu yujaru fihi. Arba'atun asailu as wal'alimu wal wal lahum. Ilmu itu gudang. Kuncinya adalah bertanya. Jadi kita kalau ingin tahu satu ilmu bertanyalah. Karena dia seperti gudang. Kuncinya adalah bertanya. ya Ketahuilah. Maka bertanyalah, sungguh padanya diberi pahala empat orang, yaitu penanya, orang yang berilmu, pendengar, dan orang yang senang kepadanya. Jadi, orang yang mendengarkan ilmu sekalipun, dia mendapatkan kebaikan, ya apalagi orang yang bertanya ya, dan juga yang mengajarkan dan yang mendengarkan. Dan kemudian, kita semuanya diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendengarkan kajian ihya ulumudin amin amin ya robbal alamin kemudian di hadis yang lain layal layam bagi lil jahili ayes jahlihi walil alimi ilmihi tidak sioknya bagi orang yang bodoh itu diam atas kebodohannya dan tidak sesuai juga atas orang berilmu untuk diam atas ilmunya. Jadi orang yang berilmu jangan sampai diam karena ilmunya. Dan orang yang bodoh jangan juga berdiam karena kebodohannya. Ya. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui. jangan sampai kita diam karena diam diamnya kita menyembunyikan ilmu kita berarti ini hal yang kurang patut untuk dikerjakan sebarkanlah tapi menyebarkan ilmu ini pun kita melihat kepada siapa yang kita hadapi objek dimana kita berbicara seperti misalnya ada orang datang ke Rasulullah SAW Ya Rasulullah amal apakah yang lebih utama Maka Rasulullah mengatakan Al-jihad ya. Jihad visabilillah Kemudian Orang itu pulang Dan ada lagi orang yang datang Ya Rasulullah apakah amal yang paling utama Yang paling utama adalah Birul walidain Ya berbuat baik kepada Dua orang tua Kemudian datang lagi orang yang ketiga, ya Rasulullah. Amal apakah yang lebih utama? Yang utama itu Sholat pada waktunya, tepat waktu. Nah, sahabat nih, heran, ya Rasulullah. Ini tiga orang yang bertanya, tapi punya tiga versi jawaban: apa rahasia, apa hikmahnya, ternyata... Rasulullah itu orang yang sangat-sangat bijaksana ketika ditanya oleh orang Seorang guru yang sangat mumpuni ya, Mengerti tentang kondisi orang yang bertanya Nah orang pertama yang bertanya itu Orang yang sudah berbuat baik sama orang tuanya Sudah sholat dengan tepat pada waktunya Hanya dia takut untuk berjihad Maka orang ini harus dimotivasi untuk berjihad orang pertama Orang yang kedua Dia memang Segera menyambut panggilan jihad Pisabillah Pun ketika sholat pun Dia segera menyambut panggilan Tapi dengan orang tuanya kurang ajar Maka Rasulullah mengatakan Yang paling utama bagi kamu Birul walidain berbuat baik sama orang tua Dan orang yang ketiga Dia sama orang tuanya baik Dia Motivasi jihad risahabillah tinggi Tapi dia sholatnya tidak tepat waktu Maka bagi orang ini yang lebih tepat adalah Sholatlah tepat pada waktunya. ya Jadi Rasulullah ketika bertemu Seseorang yang bertanya itu tidak sama rata jawabannya Berbeda-beda sesuai dengan kondisi Orang yang bertanya Inilah jawaban seorang guru yang Bijaksana Dalam hadis Abu Zar Ad-Dallahwan yeah. Huduru majlis alim afdalu min salatil salati alfi raka'atin wa iyadatil Fi maridin wa syuhudi 1000 jenazahin faqila ya rasulullah wa min qiraatil qur'an faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yan fa'ul qur'anu illa bil ilm ya. menghadiri majelis orang alim itu adalah lebih utama daripada salat 1000 rakaat Jadi menghadiri majelis orang alim lebih utama daripada sholat seribu rokaat. Menjenguk seribu orang sakit dan menghadiri seribu jenazah. Ya, jadi bayangkan menghadiri majelis orang yang alim itu lebih utama daripada sholat seribu rokaat. Seribu rakaat itu kalau tadi kita satu rakaat rokaatnya anggap tiga menit. Kalau seribu rakaat jadi Seribu dikali tiga, tiga ribu jam Dibagi 60 jadi berapa itu Ya bisa dihitung sendiri Berapa jam Apa sanggup kita sampai seribu rakaat Menjenguk seribu orang sakit Dan menghadiri seribu jenazah Lalu ditanyakan wahai Rasulullah Dan dari membaca Al-Quran Lalu beliau menjawab Apakah Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu? Nah, ini bisa dibayangkan membaca Quran sekalipun kalau tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan di sana, maka tidak membawa manfaat apapun, ya. Dan berapanya sekarang orang yang hanya membaca Quran suaranya indah, tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca, ya, hanya mementingkan keindahan. Ya nauzubillah. Alangkah baiknya kalau suaranya indah, dia juga paham dengan yang dibaca dan dia mengamalkan yang dibaca itu. Ya. Walaupun hanya sedikit, tapi dia sudah mengamalkan ayat Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ya. Kemudian di hadis yang lain, manja ahl ma'utu wahwa ya celubul ilm liyah liyah ya bihil Islam, fa bainahu wa bain al ambia fil jan nati wahidah. Barang siapa didatangi kematian di mana ia sedang menutur ilmu untuk menghidupkan Islam maka di antara dia dan para nabi di surga adalah satu derajat atau satu tingkatan. Bayangkan orang yang sedang menuntut ilmu tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Dan dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk men menghidupkan Islam ini. Ya, liyah ya bihil Islam untuk meninggikan Islam. Maka ketika dia wafat itu derajatnya di akhirat itu hanya satu derajat, ya, satu derajat saja dibandingkan para para nabi begitu tingginya derajat eh, apa, orang yang ketika dia menuntut ilmu itu dia kemudian bertemu dengan ajalnya, subhanallah, ya bisa dibayangkan ada seorang anak. Ingin belajar ke pesantren Atau ingin kuliah di Al-Azhar ya, Mesir Atau ingin belajar Pesantren-pesantren Yang banyak bertembaran ya, Di seluruh dunia Di Jawa apalagi Pesantren-pesantren ya. yang begitu banyak Yang awalnya itu dibina oleh Sunan Ampel ya Oleh Songo Ya. Nah, perginya dia ini ke pesantren tersebut untuk belajar untuk ilmu. Itu apabila dia meninggal dunia, maka derajatnya hanya satu saja. Satu derajat saja bedanya dengan para para ambyar. Adapun ashar atau kata-kata para sahabat maka Ibnu Abbas berkata, saya rendahkan penuntut ilmu dan saya muliakan sesuatu yang dituntutnya, itu ilmu. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, saya rendahkan penuntut ilmu dan saya muliakan sesuatu yang dituntutnya, itu ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini kan niatnya macam-macam. Ada yang niatnya untuk dunia, ada niatnya untuk akhirat. Nah, Menuntut ilmu untuk kepentingan duniawi, meninggalkannya ukhrawi, mereka inilah yang rendah derajatnya. Tapi ilmu tidak akan rendah selamanya. Tetaplah dia mulia. Ilmu yang baik tentunya ya. Ilmu yang bermanfaat. Demi juga Ibnu Abi Mulaikah Rahimahullah berkata saya tidak pernah Melihat orang seperti Ibnu Abbas Apabila saya melihatnya maka saya melihat Orang yang wajahnya paling tampan Dan jika ia berbicara maka Ia orang paling lancar lidahnya Dan jika ia berfatwa maka ia orang Paling banyak ilmunya Ya Ini ungkapan uh, Ibnu Abi Mulaikah Terhadap Ibnu Abbas Ya Kemudian Ibnu al-Barak berkata, saya heran terhadap orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimanakah ia mengajak dirinya kepada kemuliaan? Ya. Sebagian hukama berkata, sesungguhnya saya tidak sayang kepada orang-orang seperti sayangku kepada salah satu dari dua orang. yaitu Pertama, seseorang yang pelajari ilmu namun ia tidak faham. Dan seseorang yang memahami ilmu namun dia tidak menuntutnya. Ya, jadi ada dua orang. Ya, dikatakan sebagian pukahak. Sangat disayangkan orang ini belajar ilmu tapi nggak paham. Paham ilmu tapi tidak menuntut, lebih jauh, tidak mempelajari, tidak mendalaminya. Sayang sekali. Ya. Kemudian Abu Darda sungguh saya belajar satu masalah, lebih saya sukai daripada mendirikan malam atau sholat sunat di malam hari, itu kata Abu Darda. Dan dia juga berkata, Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu adalah dua sekutu dalam kebaikan ya, Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu sekutu dalam kebaikan Sedangkan seluruh manusia adalah dungu, tidak ada kebaikan padanya Dan ia berkata juga jadilah orang pandai atau orang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu Dan jangan jadi orang yang keempat ya, Tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan Kemudian Atok Ya berkata Ini Atto ini termasuk eh, Salah satu Muridnya sahabat Majelis ilmu itu menghapus 70 Majelis dari majelis yang sia-sia Subhanallah ya. Alangkah mulianya ya. Majelis ilmu itu Hapus 70 majelis yang sia-sia yang Tidak ada manfaatnya Kemudian Umar dalam berkata Kematian seribu abid ahli ibadah Yang mendirikan malam dan puasa Di siang hari adalah lebih ringan Ini kata Umar Jadi kalau ada orang ahab, Abid ahli ibadah Ya ini Umar bin Khattab nih. Seribu orang meninggal dunia ahli ibadah ini. Dirajin ya. Menegakkan salat. Ya di malam harinya tahajud. Siangnya puasa. Ya. Itu dikatakan oleh Umar bukan berarti Umar ini merendahkan orang yang ahli ibadah, bukan. Tapi Umar ingin menggambarkan seorang yang alim. Ya. Itu lebih berat rasanya kematiannya daripada orang yang ahli ibadah tadi. Ya, sekarang banyak ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Ya. Itu yang dikatakan Umar terdahulu. Apalagi dia sudah ahli ibadah Dia alim oh Itu luar biasa ya. Jadi kematian Seribu ahli ibadah Abid Yang mendirikan malam dan puasa di siang hari Adalah lebih ringan daripada kematian seorang yang alim Yang mengetahui apa yang dihalalkan Dan apa yang diharapkan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Imam Shafi'i Rahimahullah juga berkata Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada sholat sunat Jadi Imam Syafi'i sendiri Senang menutup ilmu Dan dia menggambarkan Itu lebih utama daripada Sholat sunat Kemudian ibnu Abdul Hakim ibnu Abdul Hakam Rahimahullah berkata Saya di sisi Malik Maksudnya Imam Malik Belajar ilmu lalu masuk waktu zuhur Lalu saya kumpulkan kitab-kitab untuk sholat Maka dia berkata Hei ini apa yang kamu bangkit kepadanya Tidaklah lebih utama daripada apa yang kamu ada padanya Apabila niat itu benar Ini Ibnu Abdul Hakam Muridnya Malik Ketika masuk zu, Zuhur Kitabnya dikumpulkan Terus ditegur sama malik Apa yang kamu bangkit Kamu sholat ya, Padanya Tidaklah lebih utama daripada apa yang ada Padahal dari kamu itu belajar maksudnya. Padahal sudah masuk waktu juhur. Ya. Jika niat kamu itu benar, oh, jadi memalik ini menggaris bawahi pentingnya belajar. Ya. Kemudian Abu Darda berkata, barang siapa memandang bahwa pergi mencari untuk ilmu itu tidak termasuk jihad. Maka ia adalah orang yang telah berkurang pendapat dan akalnya. Subhanallah, luar biasa. Sehingga wajar dahulu umat Islam itu menuntut ilmu itu sama dengan jihad. Fisabilillah, gak ada perbedaan bagi mereka. Bahkan orang meninggal ketika menuntut ilmu, derajatnya di akhirat tuh hanya satu derajat bedanya dari para nabi. Sehingga wajar. Jika umat Islam zaman dahulu itu Adalah orang yang alim ya, Sehingga ada orang pernah protes Kepada Sayyidina Ali Karamallah wa jihara Hai hey Ali Kenapa Di zaman engkau ini banyak terjadi Kekacauan fitnah Sedangkan di zaman Umar Sangat sedikit sekali terjadi Kekacauan fitnah maka Sirina Ali menjawab Ketika di zaman Abu Bakar dan Umar Yang menjadi rakyat itu orang-orang seperti aku ini Yang tipenya karakternya seperti aku ini kata Sinyali. Sedangkan di zamanku ini Yang menjadi rakyat itu seperti kamu ini Ditunjuk orang itu kata ya, Itulah menggambarkan Sedangkan di zaman sahabat masih hidup saja Orang-orang yang jahil, tidak mau belajar tuh sudah mulai banyak, ya. Nah inilah karena perkembangan Islam yang luar biasa cepatnya, maka eh, motivasi orang tuh belajar itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit mulai berkurang, mulai berkurang, berkurang. Nah syukur alhamdulillah kita diberikan kemudahan ya Allah untuk belajar ya. Kemudian berikutnya adalah keutamaan mengajar. Bukan hanya ilmu itu memiliki satu keutamaan, bukan hanya orang yang belajar pun juga punya keutamaan, tapi orang yang mengajar pun dia punya keutamaan. Ya. Adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah وَلِيَنْزِرُ Taubah ayat dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dimaksudlah imam ghazil adalah mengajar dan memberi petunjuk jadi pentingnya di sini adalah mengajar itu disebut dalam Al-Quran ya Supaya kita bisa memberi peringatan kepada kaum kita sendiri sila pentingnya kita dalam satu daerah Jangan sampai tidak ada orang yang Faham dengan agama Ya di satu desa Ya di satu kampung Jangan sampai tidak ada orang-orang di desa itu yang tidak mengerti Ya satu pun tentang Ilmu agama Naudzubillah menjalik Kemudian difirman Allah yang lain Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya Surah Al-Imran 147 Jadi orang-orang sebelum kita diambil sumpahnya janjinya oleh Allah hendaklah kau menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kau sembunyikan. Ini satu perintah untuk mengajarkan. Tentunya mengajarkan di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Kearifan. Ya. Melihat objek yang kita ajar itu siapa. Ya, jangan jangan sampai kita kalau dalam misalnya Belajar bela diri ya Seperti karate, kempo Dan sebagainya atau silat Jangan kita mengajarkan jurus-jurus Yang rumit-rumit kepada Murid kita yang baru belajar Belajar yang yang mudah-mudah Terlebih dahulu ya. Nanti perlahan-lahan setelah dia Sudah mulai terbiasa Baru kemudian kita Ajarkan jurus-jurus Yang lebih tinggi, nah itulah menandakan seorang guru yang bijaksana, ya, yang bijak, ya. Sedangkan bela diri saja, bela diri diajarkan bertahap, ya, nggak begitu muridnya yang baru datang langsung dibanting itu tidak, ya, diajar dulu pelan-pelan, diajar kuda-kuda, ya diajar posisi tangan meninju menendang itu ya segalanya bertahap belajar itu Bismillahirrahmanirrahim Wa inna dan sungguh sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui Ini kecaman tubani Israel, karena mereka menyembah sebagai mereka itu tahu tentang kedatangan Rasulullah SAW, tapi mereka sembunyikan kebenaran itu. ya Jadi banyak yang disembunyikan oleh Bani Israel kepada kaumnya akan kedatangan nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian di Surah Al-Baqarah juga Edward sampai tiga amma yaktumha fa innahu asimun barang siapa yang menyembunyikannya maka semuanya adalah berdosa hatinya jadi di sini Imam Ghazali ketika mengajarkan sesuatu motivasi kita jangan kita menyembunyikan apa yang kita ketahui ya sampaikanlah intinya menyampaikan ini juga melihat objek dari yang kita sampaikan. Jangan sampai tadi yang seperti saya kasih contoh. Yang belajar bela diri, yang baru hari pertama. Jangan dikasih jurus orang yang sudah belajar 5-6 tahun. Jangan. Itu namanya guru yang tidak bijaksana. ma'atallahu aliman ilman illa wa alaihi minal misaq. Allah tidaklah memberikan ilmu kepada seorang yang alim Melainkan Allah mengambil janji atasnya Seperti apa yang diambilnya dari para nabi Yaitu agar mereka menerangkannya kepada manusia Dan tidak menyembunyikannya ya Subhanallah Jadi ilmu memang tidak boleh disembunyikan Ya ilmu yang apa dulu, ya, ada ilmu-ilmu yang memang tidak boleh diungkapkan, ya kecuali oleh kepada orang-orang yang memang sudah saatnya sudah waktunya itu juga, ini tidak tidak tidak berarti serta merta bongkar abis ya tanpa memandang objek nah disinilah satu ujian dari guru ya bijaksana atau tidak guru tersebut ketika ada menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya disinilah diukur bijaksanaan terus ya. dan siapa yang lebih perkataan daripada orang yang menjuru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh kusilat ayat 33 mengajak Ya, orang yang Menyeru kepada Allah Da'a ilallah Mengingatkan kepada Allah Da'a itu Dia menyeru Mengajak dakwahnya kepada ilallah Bukan hanya segera Kepada ilallah Tapi Wa amila Dan beramal Jadi ilmu Diterima itu bukan hanya sekedar didengar Seperti sekarang nih ya Anda mendengarkan yang saya, pap, saya sampaikan ini Kalau Anda hanya sekedar mendengar Berhenti Mendengar hanya sekedar berhenti saja sampai di telinga Tidak ada keberkahan dari apa yang anda dengarkan hari ini Tapi apabila Anda mendengarkan Dan juga Anda berjihad Mujahadah Untuk melaksanakannya Maka itulah Keberkahan yang Anda terima Jadi ilmu bukan hanya Sekedar didengar tapi dilakonin Jadi kerjakan Jadi kita belajar tuh ilmu lakon Ilmu yang bukan sekedar teori, ya, percuma kita belajar hanya teorisnya tapi tidak pernah dipraktekkan sia-sia. seperti orang dia dokter, ya, dokter kan mesti mengerti cara menyuntik pasien minimal. Tapi tidak pernah praktek nyuntik pasien, berarti sia-sia ilmunya. Ya? Nah. Atau bidan tapi tidak pernah nolong orang melahirkan, sia-sia ilmunya. Tuh apa dia capek-capek kuliah di jurusan kebidanan, tapi dia tidak mau praktek nolong orang yang melahirkan. Dokter gigi gitu-gitu, dia kuliah di kedokteran gigi, tapi nggak pernah cabut gigi, nggak pernah nambal gigi orang, berarti sia-sia dia belajar bertahun-tahun, ya, untuk apa dia kuliah menghabiskan puluhan juta, cabut gigi aja dia gak, gak, gak bisa. Jadi ilmu itu harus dilakonin, bukan hanya kita sekedar tahu. Oh ini teorinya, prakteknya harus ada. Ya, Jadi kita ini sekarang belajar nih tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, mengajar. Ya udah kita kerjakan aja. Misalnya kita hanya tahu surah al-fatihah, ya udah ajarin orang al-fatihah. Ya, Pak saya, saya eh, belum ada kemampuan mengajar orang kata siapa? Siapa bilang Anda tidak punya kemampuan? Anda bisa mengajar al-fatihah nggak? Baca al fatihah bisa Pak? Ya udah ajar orang minimal Bismillah ngajar orang baca Bismillah. Ya, jadi kita jangan hanya belajar itu numpuk aja numpuk numpuk numpuk pergi ke guru ini guru ini belajar ini belajar itu tapi kita nggak pernah apa yang sudah diajarin nggak pernah kita praktekin ibarat kita nih belajar jurus-jurus bela diri nonton teorinya tahu tapi nggak pernah dipraktekin percuma aja ya ingin diet tahu teorinya ilmunya gini-gini tapi nggak pernah dipraktekin menjaga makanan nggak pernah olahraga ya percuma aja jadi ilmu itu yang penting adalah ilmu yang dilakonin dijalanin Nah disitulah banyak orang yang dibenci oleh Allah kaburamak tanah indah Allah antakulumala kamu layak dibenci oleh Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kamu hanya bisa ngajarin orang tapi kamu sendiri tidak pernah mengajarkan untuk diri kamu sendiri. Maka kita jangan coba-coba bicara sabar sebelum kita sendiri yang sudah melatih diri kita untuk sabar. Jangan coba-coba kita ngajarin orang inna allaha Kita katakan Allah tuh sama orang sabar. Kita sendiri pemarah, hati-hati. Ya, hati-hati di situ. Kita belum latihan sabar. Gimana kita mau berani ngajarin sabar? Kita mau ngajar orang bersyukur tapi kita sendiri tidak pernah melatih diri kan untuk bersyukur. Ya, jadi ada ilmu-ilmu yang dia tidak cukup hanya sekedar di dibaca tapi Memang harus di, di, dilatih, ya seperti sabar itu itu nggak bisa latihan sehari, sebulan juga kita belum cukup latihan sabar. Ya lama itu latihan sabar. Mungkin bagi sebagian orang tuh perlu waktu sampai beberapa tahun, barulah dia bisa mendapatkan lezatnya nikmatnya sabar nahan marah ya itu nggak nggak nggak mudah ya jadi kita jangan jangan e, hobinya datangin guru ini guru ini datangin belajar untuk ilmu ya, tapi kita kita sendiri tidak tidak mau melakonin ilmu tersebut ya buat apa kita sia-sia kita maka di sini dikatakan Wahman ahsanu kaulam imanda ilallah wahamilah solihan. Jadi bukan hanya dia menyeru kepada jalan Allah, tapi dia juga beramal, membuktikan dengan amal soleh. Ya, ini surah Fusilah ketiga puluh tiga. Kemudian di surah An-Nahl satu dua lima udohon sabili rabbika bil hikmah Wal izatil hasanah. Serulah manusia kita pada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan wal ma'u hasanah Pelajaran yang baik Til hikmah Ini ajaran dari Quran menyampaikan sesuatu itu dengan hikmah Jadi kita lihat objeknya siapa Misalnya kita ajarin anak-anak Ini remaja, orang tua Beda, laki, perempuan Beda, metodologinya lain Kita ngajarin anak TPA dengan orang tua Beda pendekatannya, ya. Makanya, kata para guru, siapa yang berhasil mengajar anak-anak kecil, maka dia akan bisa mengajar seluruh manusia. Karena mengajar anak kecil itu satu pengajaran yang sangat berat dan susah, serta perlu kesabaran. Coba kita lihat, guru-guru TK. Guru-guru TK, kalau ngajara anak, anak TK tuh sabarnya minta ampun. Ya, perlu kesabaran. Perlu skill keahlian. Kemudian di Surah Al-Baqarah 129, 125000 kita bawal hikmah dan dia mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Ada kitab, ada hikmah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah mengutus Muas bin Jabaridulawan ke Yaman Rasulullah berkata kepadaNya la an yahdiyallahu Allahu karojulan wa wahidan khairul laka ma Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang saja, ya kata Rasulullah kepada sal apa. Jabal, kita memberikan apa pencerahan pada satu orang, ya Rojulan, Khairul Lagaminan Dunia Wa mafia. itu lebih baik daripada dunia dan seisinya pada Padahal satu orang, apalagi banyak orang. Kemudian di hadis yang lain, mantal lama bab minul ilm liu aliman nasa uktia thawab sabaina sidikon. Barangsiapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kepada manusia, maka diberi pahala 70 puluh orang sidik. Nah, itu ya. Kita mengetahui saja Kemudian Man alima wa amila wa allama Fadalika yuda'a aziman Fi malakutis samawat Barang siapa mengetahui, mengamalkan, mengajarkan Maka dia dipanggil sebagai Malakutis samawat pembesar kerajaan itu kata Nabi Isa alaihissalam. Di sini juga di lemah-lemah yang lain Idza kana yaumul qiyamah yaqulu Allah subhanahu lil 'abid wal mujahid udkhulul jannah Faya kulul ulama bifadli ilmina ta'abbadu wajahadu wafayatu wafayakulu Allah azza wajalla antum indi kebade malaikatil ishfa'u jika datang hari kiamat Maka Allah yang mahasusi berfirman kepada orang yang beribadah Dan orang yang berjihad Masuklah ke surga Lalu para ulama berkata Berkat kelebihan ilmu kami mereka beribadah dan berjuang Lalu Allah Azza wajalla berfirman Kamu sekalian di sisiku seperti sebagian malaikatku Men syafa Maka syafaatmu diterima Maka mereka pun memberi syafaat Kemudian mereka masuk ke dalam syurga Jadi orang-orang yang berilmu diberikan Allah ini kemuliaan ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa memberikan syafaat Ini adalah karena ilmu yang dikembangkan dengan mengajar Bukan ilmu yang pasif yang tidak dikembangkan Kemudian dalam hadis yang lain Inna Allah Azza wa Jalla La yantazi'ul ilma Intazi'an Minan nasi ba'da Ayu'tiyahum Iyahu walaki bi Bidhahabil ulama Fa kullama Zahaba alimun Zahaba bima ma'ahu Minan la ilmi Hatta idha lam yabaka Illa ra'u Ilah ru'ā, ru sa'u, insu ilu, aftau, bi khairi ilmin, Allah azza wajalla tidak mencabut ilmu dari manusia setelah Allah memberikan ilmu kepada mereka, tapi ilmu itu pergi dengan kepergian atau meninggalnya ulama. Setiap kali seorang alim pergi maka pergilah ilmu yang bersamanya Sehingga apabila tidak tinggal kecuali para pemimpin yang bodoh Yang apabila mereka ditanya maka mereka beri fatwa tanpa ilmu Maka mereka menjadilah orang yang sesat dan menyesatkan Jadi ketika ulama itu wafat Maka beberapa ilmu itu terbawa bersamanya Dan tidak tinggal kecuali orang-orang yang tidak mau belajar yang bodoh ya yeah. tapi dia berani memberi fatwa nauzubillah ya yeah. dan sekarang banyak yang seperti itu Dalam hadis yang lain man allama ilman fakata mahu jama'hu jama'hu Allahu ya mal qiyamah Bijamim minanar. Barang saya mengetahui satu ilmu lalu dia sembunyikan, maka dari kiamat Allah mengenakan kendali kepadanya dengan kendali dari api. Ini ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmunya, ya, menyembunyikan kebenaran. Jadi kita kalau mengetahui satu ilmu sampaikanlah. Ya, terus, sekali lagi disampaikan dengan cara hikmah. Mau izatil hasan ya, dengan cara yang hikmah supaya orang tidak salah pengertian karena ada ilmu yang pelik-pelik. Itu harus disampaikan dengan hikmah, bukan kita sembunyikan, bukan, tapi kita melihat yang kita hadapi ini siapa objeknya siapa. Karena kalau itu kita sampaikan kepada orang yang jahil ya, yang berpenyakit lemah hatinya, yang tidak tepat orang menerimanya, maka akan muncullah fitnah yang banyak. Seperti contohnya begini. Kalau anak SD ditanya atau orang anak SMP ya itu cahaya yang di center itu lurus atau bengkok pasti dia menjawab anak SD ya anak SMP oh itu lurus pak guru tapi kalau dia belajar semakin dalam SMA apalagi sudah universitas belajar fisika maka cahaya itu tidak lurus tapi sebenarnya dia bisa membelok bisa melengkung ke cahaya matahari yang sampai ke bumi itu dia tidak lurus tapi dia belok nah, itu kalau kita sudah belajar sampai ke SMA sampai ke universitas Tapi kalau kita Jelasin sama anak SD Itu cahaya itu Belok nah Maka anak SD itu bilang Pak guru gila ya. nggak mungkin cahaya itu belok Padahal Secara ilmiah Cahaya itu yang datang dari matahari Itu sebenarnya Tidak selamanya lurus Kadang-kadang ada belok disifat sifat cahaya itu tidak sepenuhnya merambat lurus Tapi juga kalau kita belajar lebih jauh Dia bisa melengkung ya. Nah itu makanya menyampaikan ilmu dengan hikmah Ya Jangan ilmu anak TK disampaikan apa maksudnya jangan ilmu anak universitas disampaikan ke anak ATK ya dibilang sinting gurunya. Ya. Kemudian di hadis yang lain nikmal atiyatu wan nikmal hidayatu kalimatuh hikmatin tasmauha fatadhui 'alaiha tsumma tahmiluha ila akhin Laka muslimin, Sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah adalah kata-kata hikmah Yang kamu dengar, kemudian kamu lipat, kamu simpan Kemudian kamu bawa kepada saudaramu yang muslim Yaitu kamu ajarkan kata-kata itu kepadanya Itu membandingi ibadah selama satu tahun Itu sebaik-baik memberi hadiah. Jadi kita memberi hadiah pada saudara kita. Berilah hikmah, kata-kata hikmah yang kita dengar, kemudian kita sampaikan kepadanya. Kita ajarkan Itu lebih baik daripada ibadah selama sekelah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallah subhanahu أَو أَو dunia ini Dikutuk Terkutuk apa yang ada padanya Di dalamnya Kecuali yang ingat Pada Allah Kecuali kita ingat pada Allah Kalau kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan terkena kutukan dunia ini dan apa yang mengiringinya, mengiringi Zikrullah dan orang yang mengajar atau orang yang belajar, Subhanallah. Indah ini sampaikan Rasulullah. Merintahkan kita bukan hanya belajar tapi juga ingat kepada Allah Subhanahu. Wa Kemudian Rasulullah Sallam bersabda dalam hadis yang lain, Inna Allah Subhanahu wa taala tahu wa samawat wa samawatihi wa sesungguhnya Allah Maha Suci malaikatnya penghuni langit bumi sehingga semut dalam liangnya ikan di lautan memakan rahmat kepada Allah sedangkan Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bayangkan luar biasa ini orangnya sampai Allah malaikatnya makhluk makhluk nah, dalam hadis-hadis yang sebelumnya apa kajian sebelumnya juga sampai makhluk-makhluk itu berdoa mohonkan ampun bagi orang-orang yang uh, menuntut ilmu. Kemudian di hadis yang lain maafadl muslimu akahu faidatan afdala min hasanin fa Tidaklah seorang muslim beri faidah atau manfaat kepada saudara lebih utama daripada pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya lalu dia menyampaikannya. Ini yang utama. Nah, insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang lain.